Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Masih bersama saya di channel pena Tumpul Yang akan selalu memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk teman-teman semua Oke, di kesempatan kali ini admin akan tutorialin untuk teman-teman semua Yaitu cara daftar di salah satu aplikasi pinjol yang sudah resmi terdaftar di OJK ya Dan aplikasi ini bernama Finmas ya teman-teman Oke langsung saja kita buka aplikasinya Dan tampilan menu utamanya seperti ini, ya. Di sini, jika teman-teman belum melakukan pendaftaran, silahkan di bawah ini klik daftar akun, ya. Oke, selanjutnya silahkan masukkan nomor HP di sini, ya. Jika sudah, silahkan klik lanjut. Dan selanjutnya, silahkan teman-teman masukkan kode verifikasi di sini, ya. Dan selanjutnya di sini silahkan teman-teman isi nama pengguna, email pribadi, kata sandi, konfirmasi kata sandi, di bawahnya kode undangan, silahkan teman-teman isi jika sudah ada ya. Oke jika sudah selesai mengisi data akun silahkan teman-teman klik daftar akun ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan dari aplikasi. Silahkan dibaca dan scroll ke bawah ya. Jika sudah selesai membaca syarat dan ketentuan, selanjutnya silahkan klik setuju. Oke, selanjutnya di sini ada kebijakan privasi, silahkan dibaca dan scroll ke bawah. Jika sudah, silahkan klik setuju. Selanjutnya ada risk disclaimer, silahkan dibaca dan scroll ke bawah ya. Jika sudah, silahkan klik setuju. Oke teman-teman, di sini sudah selesai melakukan uh, pendaftaran akun Di sini uh, limit pinjaman sebesar 1 juta sampai 5 juta rupiah ya. Bunga per hari 0,27 persen. Cicilan selama 90 hari ya. Dan jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini silahkan klik ajukan sekarang. Oke pilih ya saat aplikasi digunakan. Oke selanjutnya silahkan teman-teman lengkapi informasi di bawah ini ya. Di sini limit installment sebesar 4 juta rupiah. Limit cash advance. Sebesar lima ratus rupiah, ya. Dan selanjutnya, silahkan di bawah ini, teman-teman, klik tambah profil pengguna. Oke, klik start, ya. Selanjutnya, silahkan, teman-teman, foto KTP di sini, ya. Jika sudah selesai memfoto KTP, di bawahnya ini silahkan masukkan nomor KTP ya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman isi nama sesuai KTP ya. Jenis kelamin silahkan dipilih. Tanggal lahir silahkan diisi juga ya. Nama gadis ibu kandung silahkan diisi sesuai kartu keluarga ya. Tempat lahir silahkan diisi harus sesuai KTP Alamat sesuai KTP, silahkan diisi juga, ya, teman-teman. Oke, jika sudah selesai mengisi informasi identitas, selanjutnya teman-teman di atas ini klik lanjut, ya. Oke, di sini silahkan teman-teman isi informasi pribadi, status perkawinan, silahkan diisi pekerjaan, pendidikan, agama, silahkan diisi, ya. Alamat tempat tinggal sekarang, jika masih sama dengan KTP, silahkan teman-teman klik tombol di samping ini ya, agar berwarna merah. Dan selanjutnya, status hunian silahkan dipilih. Di bawahnya, durasi menetap silahkan dipilih ya. Di sini, tipe bangunan silahkan dipilih juga. Dan di bawahnya, silahkan teman-teman isi total pendapatan keluarga bulanan. Seluruh pendapatan pribadi plus anggota keluarga, silahkan diisi ya. Oke, jika sudah selesai, silahkan teman-teman klik lanjut. Dan selanjutnya, di sini referensi, silahkan diisi ya. Oke, di sini anggota keluarga, silahkan klik tambah ya. Nama lengkap, silahkan diisi jenis kelamin. Dan nomor handphone silahkan diisi ya. Dan di paling bawahnya silahkan diisi juga. Oke, jika sudah selesai mengisi referensi silahkan klik lanjut ya. Dan selanjutnya silahkan teman-teman isi informasi pekerjaan. Nama perusahaan atau tempat usaha silahkan diisi. Alamat perusahaan juga silahkan diisi. Alamat lengkap, email kerja, nomor telepon perusahaan, jenis pekerjaan, Tanggal mulai bekerja di tempat sekarang, tanggal gajian, gaji bruto bulanan, unggah foto bukti pekerjaan, nomor identitas pegawai, silahkan diisi semua sesuai pekerjaan masing-masing ya. Oke, jika sudah selesai mengisi informasi pekerjaan, silahkan klik lanjut ya. Selanjutnya, silahkan teman-teman isi rekening bank. Nama bank silahkan dipilih. Nomor rekening, silahkan diisi juga, ya. Oke, jika sudah selesai mengisi informasi rekening bank, selanjutnya silahkan teman-teman klik tombol kirim, ya. Oke, di sini ada bacaan konfirmasi rekening bank agar Anda berhasil menerima uang. Mohon pastikan detail rekening bank Anda benar. Oke, di sini nama pemilik rekening, nama bank, dan nomor rekening silahkan diperiksa, ya, teman-teman. Jika sudah benar, selanjutnya silakan klik konfirmasi. Oke, selanjutnya silakan teman-teman verifikasi wajah ya. Oke, di sini adakah officer finmas di sekitar kamu? Jika ada silakan mintakan kode. Silakan teman-teman di sini pilih tidak ada ya. Oke, selanjutnya di sini silahkan teman-teman geser ke kanan atau ke kiri untuk memilih tenor pinjaman ya. Klik oke. OK. Nah, di sini silahkan digeser saja ya. Di sini dana pinjaman terkecil sebesar Rp500.000 maksimal hingga Rp2.500.000 ya. Jangka waktu 30 hari sekali bayar ya teman-teman. Di sini tidak bisa dicicil ya teman-teman, hanya satu kali bayar saja selama satu bulan atau 30 hari ya. Dan selanjutnya silakan teman-teman pilih tujuan pinjaman. Di sini total pengembalian Rp2.796.771. Jatuh tempo tanggal 19 September 2022 ya. Oke jika sudah yakin silahkan selanjutnya teman-teman klik ajukan sekarang Oke teman-teman di sini admin tidak bisa mengajukan pinjaman Dikarenakan Finmas belum menjangkau e, wilayah admin ya Akan tetapi kurang lebihnya cara daftar, cara pengisian datanya atau cara pengajuannya seperti yang sudah admin tutorialin ya Oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa di like, share, dan subscribe Sampai jumpa kembali Terima. Kasih.